Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Cira-Cira. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang kolam terpal. Nah, kolam terpal saya beli secara online di Shopee dengan harga Rp. ya. Nah, eh, saya beli kolam terpal ini untuk memelihara ikan. Nah nanti jika ikannya sudah besar saya bakalan masak dan saya bakalan video lalu videonya saya upload ke youtube cira-cira Nah jangan lupa tonton terus ya youtube cira-cira Oke langsung saja lihat terpalnya ya teman-teman Oke okay, teman-teman ini dia uh, Kolam terpalnya Ukuran 1 meter kali 2 meter Sama tingginya setengah meter atau 50 cm ya. Oke okay, untuk ukuran Eh untuk tebalnya sih Tebal Bagus juga uh, Pengemasannya rapih juga um, Pengiriman cepat Uh, kita pengiriman dalam jangka waktu 3 hari dari Bekasi ke berbes Oke okay, cukup cepat ya hmm. ini masih belum sempurna soalnya cuma cuma pakai patok doang buat coba-coba nanti kita pasang uh, nanti kita lihat pas pemasangan yang asli ya Oke okay, ini cuma buat percobaan doang. Nah, ini detailnya ini udah ngebentuk jadi kotak ya bersih panjang rapi juga Udah jelas ya, teman-teman. Oke, kita tunggu buat video selanjutnya ya. Buat pemasangan langsung, tetap lihat channel YouTube kita di Cira-Cira biar nggak ketinggalan lagi. Tahu kan terpalnya? Oke, langsung saja. Kalau misalkan buat teman-teman yang mau Pesan silahkan pesan di... caranya gampang banget kalau misalkan buat teman-teman yang mau pesan, buka Shopee terus klik pencarian nah kalian nanti e, cari kolam tol, kolam terpal nah nanti kalian kunjungi toko di bawah ini oke udah tahu kalian silahkan klik toko itu nanti e, akan berbagai akan muncul berbagai macam kolam terpal dengan ukuran beragam ya oke langsung saja buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube cira-cira buruan subscribe jangan lupa juga like dan komen ya e, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar youtube kita oke sekian video dari kita e, tunggu video kita selanjutnya ya bye bye yeah.